kami kena free ikan ikan. So sekarang saya berada di Lundus Beta. So ini dia punya toke adalah. Hai, <laughs> So banyak sudah dapatlah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang Yang, kau rasa, mana yang kau paling cantik hai, hai, hai, hai, hai, yang hai, hai, hai, hai, yang hai, ya, hai, hai, hai, hai, hai, Bagus lah. <laughs> so, kalau kita kita makan ya. <tik> nah. Kalau hari ini kau taruh dia obat, lalu besok kau ganti. Besok kau taruh obat sama juga. Obat belum ada kesan, sudah kau ganti. Iya. Iya. tepuk shopping Cepinka bro. Cepinka. Macam biasa Remi. Thank you lah kita bos. <tik> <tik> Terima kasih datang. Apa channel kamu tuh? Upwind uh, channel. Upwind no, channel. Di... Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe yang paling penting dapatkan. Yeah. Boleh ikut kom terus. Boleh coba nasib. Boleh coba nasib, boleh coba nasib. Dan yang paling penting pengkiran nah, Banyak barang-barangan yang Banyak barang baru kita pelajari yeah. hari. Ya, yeah, yeah. banyak barang baru lah. Awaslah kamu. Hmm. awas Awas barang. baru Ranau. <laughs> banyak dapat itu uh, pengalaman. <laughs> Oke, okay, kami mau balik sudah. So ini Taukir ya. Thank you ah, datang. So dia punya tempat dia dekat Tuna. Mana Pak Tuna? Nomor hotel. Nah, nomor hotel ya. Cepat tidak tahu tuh tempat. Ah, uh, tahu. Nah, Halia, Terus ini saya tempat dia. Kalau mau mau uh, pengetahuan tentang Betavi semua kan dia punya makanan, cara makanan, hospital dia pun ada. Kamu tahu? Hospital. Service lane, service lane. Ah, <laughs> uh, service land lagi kalau yang mau kawin-kawin pun dia ada buat. Sudah oh. yang kita punya bola Oke, terbaik lupa subscribe kami tiga <laughs> Nanti saya kasih masuk aja devnya link Youtube di bawah lah, nanti kamu subscribe lah Oke okay.